Cabainya semua, Selamatnya sih kali ini aku mau nyoba makanan pedas super super pedas yaitu mie mie dengan penuh dengan cabai rawitnya. Oke, cabai rawitnya seperti apa? Gede. mantap gede-gede. Ditambah lagi kita menggunakan poin cabai Kita rasanya apa ya? Cabai 30 roh. Kita coba rasanya apa? Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Udah selesai aku ini pakai tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi aku coba dulu, rasanya Mantap cindy. Ini cang. Suka cabainya, semua ini ke Terus, video menarik dari saya. Jangan lupa, kalau ada yang mau request, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa, bunyikan loncengnya. Saksikan terus video menarik dari saya.